Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar kajian Kitab Ihya'ulimudin yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita mulai kajian ini Meralah semua-semua kita Menyirim hadiah Al-Fatihah Kepada jenis kita Nabi Sir Muhammad Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi serta Sultan Aliyah Syahrul Qadir dan Nikaddah Sulnah Syarah dan juga kepada pengurus tab ini Abdul Hamid Al Ghazali semoga beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas buah karyanya ini ila hadratin nabustu taharishunashun syaim arfadi auzu billah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 sebuah hadis yang sudah masyur Menuntut ilmu itu adalah Sebuah kewajiban Atas setiap muslim Kemudian di dalam Riwayat yang lain la ilma walau Tentutlah ilmu Walaupun sampai ke negeri Cina Manusia berbeda pendapat Yang menjadi fardu atas setiap muslim Mereka berkelompok-kelompok Menjadi lebih dari 20 golongan Namun kami tidak panjangnya, dengan memindahkan rincian itu tapi hasilnya bahwa setiap golongan menempatkan wajib atas ilmu yang menjadi kecenderungannya. Golongan limun mengatakan yang fardu itulah ilmu kalam. Karena ilmu itu dapat diketahui keesaan Allah, zat dan sifat-sifat yang maha suci. Golongan fukaha mengatakan bahwa yang wajib itu ilmu fikih. Karena ilmu itu dapat diketahui ibadah halal dan haram, Amalat yang haram dan halal dan mereka menungguhkannya. Apa yang dibutuhkan seseorang Tanpa kenyataan-kenyataan yang jarang dilihat Golongan Mufasirun dan Muhaddisun Mengatakan bahwa ilmu yang fardu itu Ilmu Al-Quran dan Hadis dengannya menyampaikan Kepada berupa ilmu seluruhnya Golongan ahli tasawb Berkata bahwa yang dimaksud adalah ilmu ini Yaitu ilmu Tasawb Sebagai mereka berkata bahwa ilmu Tasawb Itu lebih, adalah ilmu hamba Mengenai keadaan dan kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla dan sebagian mereka berkata bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang keikhlasan. Bahaya-bahaya jiwa dan membedakan langkah malaikat dan langkah setan. Sebagian mereka berkata bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin. Oleh karena itu ilmu itu wajib atas golongan khusus yang mana mereka ahli dalam hal itu. Dan mereka membagikan lafal dari umumnya. Abu Talib al-Maki berkata bahwa yang wajib adalah ilmu yang dikandung oleh hadis yang dalamnya terdapat bangun Islam yaitu Rasulullah. Bunyal al-Islam wa'ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah al Sampai seterusnya Islam itu dibina atas lima dasar Bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Dan sampai seterusnya ya, Itu satu hadis yang panjang Karena yang wajib itu lima hal Maka wajib mengetahui cara pengamalannya dan cara wajibnya sesuatu yang seharusnya untuk dipegang oleh orang yang menghasilkan Dan tidak meragukannya adalah apa yang akan disebutkan Yaitu ilmu yang telah kami kemukakan pada pendapatan kitab ini Bahwa ilmu itu terbagi kepada ilmu muamalah Dan ilmu mukasyafah Dan yang dimaksud dengan ilmu ini tidak lain adalah ilmu muamalah Sedangkan muamalah yang mana orang yang berakal dan baligh dituntut untuk mengamalkannya Yaitu ada tiga Yang pertama itikat Kepercayaan, yang kedua melakukan dan yang ketiga meninggalkan Apabila seorang yang berakal telah balik pada satu hari misalnya dengan mimpi Atau umur 15 tahun Maka yang pertama wajib atasnya adalah mempelajari dua kalimat syahadat dan memahami artinya Yaitu perkataan La ilaha illallah muhammadur rasulullah tidak wajib waktu seseorang itu untuk berhasil menyingkap hal itu bagi dirinya dengan penalaran pembahasan, dan pengulian dalil-dalil Namun cukup baginya dengan membenarkan dan mempercayainya Dengan kokoh tanpa keraguan dan kegoncangan jiwa Demikian itu kadang-kadang berhasil dengan semata-mata taklit dan mendengarkan tanpa pembahasan dan bukti Karena Rasulullah SAW bersabda jika telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajla dalil. Rasulullah mencukupkan dari orang-orang Arab yang keras itu dengan membenarkan dan pengakuan tanpa mempelajari dalil atau bukti. Jika dia melakukan hal itu, maka ia telah menaikkan kewajiban dengan itu ilmu yang menjadi fardu'ain ain atasnya. Pada waktu itu Adalah mempelajari dua kalimah itu Dan memahami pengertiannya Dan pada waktu itu tidak ada urusan yang wajib Atasnya dibalik itu dengan bukti Ya jika dia meninggal setelah menunaikan kewajiban ini Maka dia meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Tidak durhaka kepadanya Jadi dikatakan Imam Ghazali Ilmu yang paling utama harus dipelajari Yaitu fardu ain Ilmu tentang Dua kalimat syahadat Ya Artinya ilmu ma'rifatullah mengenal Allah Yang selain itu hanya wajib dengan hal yang tentang kemudian nah, Jadi selebih-selebihnya itu Wajib Untuk yang berikutnya misalnya sholat Maka pelajar tentang masyarakat Tapi yang pertama wajib dipelajari itu adalah ilmu tentang Dua kalimat syahadat ini Syahadatin ma'rifatullah Dan itu tidak mesti atas hak setiap orang bahkan terbayang keterlepasan daripadanya hal-hal yang datang kemudian itu ada kalanya dalam tindakan ada kalanya dalam meninggalkan dan ada kalanya dalam etikan. Ada adapun perbuatan atau tindakan di mana dia hidup pada dari pagi hari sampai masuk ke zuhur maka timbul hal baru atasnya dengan maksud dengan masuknya waktu zuhur untuk mempelajari toharoh atau sholat dan sholat. Jika dia sehat dan terus hidup sampai ke waktu itu bintir matahari Dimana ia tidak mampu untuk menyempurnakan belajar Dan mengamalkan dalam waktu itu bahkan waktu itu akan habis seandainya dia sibuk dengan belajar Maka tidak jauh untuk dikatakan lahirnya ia masih hidup Wajib atasnya untuk mendahulukan belajar atas datangnya waktu sholat Dan mungkin untuk dikatakan wajibnya ilmu menjadi syarat amal soleh Amal setelah wajibnya amal Maka wajib belajar itu sebelum terbincir matahari Demikian itu dalam seluruh sholat jika dia hidup sampai bulan Ramadan dengan sebab itu timbul kewajibnya mempelajari puasa Yaitu ia mengetahui bahwa waktunya dari subuh sampai terbenam matahari Dan yang wajib adanya itu adalah niat dan menahan dari makanan, minuman dan bersenggama Dan demikian itu terus-menerus sampai dia melihat bulan atau dua orang saksi Jika ada harta baru baginya atau yang punya harta pada waktu balik ini Maka wajib baginya untuk mempelajari zakat yang wajib atasnya Tapi tidak wajib belajar atasnya pada saat itu yang wajib belajar atasnya adalah ketika sempurna Satu tahun dari waktu Islam Jika ia hanya mempunyai onta Maka yang wajib atasnya adalah Belajar zakat onta Demikian juga seluruh macam-macam zakat Nah hal seperti ini Sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam Contohnya masalah zakat ya, Masalah zakat Zakat ini persoalan yang Tidak Boleh dianggap gampang Contohnya Petani, petani itu ada zakatnya. Anda sebagai petani, maka ada zakatnya di situ. Anda sebagai pedagang, pedagang juga ada zakatnya, ya. Anda sebagai seorang pegawai, pegawai juga ada zakatnya, ya. Nah, ketidaktahuan umat Islam tentang perosalan zakat inilah yang membuat besarnya zakat. Yang terkumpul setiap tahun itu Atau perbulannya itu Jumlahnya sangatlah kecil Tetapi apabila umat Islam memahami Tentang potensi zakat ini Dan belajar tentang itu Mendalaminya Maka dipastikan umat Islam akan Memiliki pengaruh besar dalam hal perekonomian Mungkin juga jika Anda seorang uh, yang berprofesi sebagai profesional Memiliki skill keahlian, misalnya dokter, ya, arsitek dan lain-lain Maka itu ada zakat itu sendiri Jika dia masuk ke bulan, bulan haji Maka tidak wajib untuk segera mempelajari ilmu haji di mana pelaksanaannya tidak segera maka mempelajarinya tidak wajib segera tetapi seyogianya bagi ulama Islam untuk memperingatkan bahwa haji itu fardu dan tidak segera atas setiap orang yang memiliki bekal dan kendaraan Jika ia memiliki sampai barangkali ia mandang dirinya mantap untuk segera haji Maka ketika itu apabila ia azam untuknya maka wajib baginya belajar cara haji Namun tidak wajib baginya kecuali mempelajari rukun-rukun dan wajib-wajibnya Tidak sunnah sunahnya Karena mengerjakan sunnah-sunnah itu sun, nawafil itu sunnah Maka mempelajari itu adalah sunnah juga Maka mempelajarinya itu tidak wajib Mengenai haramnya diam dari memperingatkan atas wajibnya asal haji Sekarang ini ada pandangan yang pantas dalam fikih Demikian juga, berangsur-angsur dalam seluruh perbuatan yang fardu ain. Adapun meninggalkan, maka wajib mempelajari ilmu hal itu menurut keadaan yang baru. Demikian itu berbeda karena keadaan seseorang. Karena atas seorang bisu, tidak wajib mempelajari perkataan yang haram, tidak wajib atas seorang buta mempelajari pandangan yang haram, dan tidak wajib atas seorang dusun mempelajari tempat-tempat yang haram untuk duduk. Demikian itu wajib juga menurut apa yang dikehendaki oleh keadaan Dan apa yang diketahui bahwa ia terlepas daripadanya Maka tidak wajib mempelajarinya Dan apa yang samar baginya maka wajib diperingatkan atasnya Sebagaimana ketika Islam ia mengenakan kain sutra atau duduk dalam kosap Atau melihat kepada yang bukan mahram Maka hal itu wajib diberitahukan mengenai yang demikian itu Dan sesuatu yang tidak samar atasnya Tetapi akan datang dalam waktu yang dekat Seperti makan, minum Maka itu wajib diajarkan Sehingga jika debat dalam satu negeri Yang di dalamnya terdapat kebiasaan minum hamar dan makan daging babi Wajib diajarkan hal itu Dan diperangkatkan atasnya Dan sesuatu yang wajib diajarkan Maka wajib atasnya untuk mempelajarinya Jadi yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini ya Apabila seseorang itu Sudah Berencana untuk pergi ke sebuah negeri di mana negeri itu Banyak sekali orang Yang Makan makanan yang diharamkan Seperti babi dan komer Maka wajib atasnya untuk belajar ya. Belajar Agar terhindar dari Makan-makanan -makanan haram tersebut Ya seperti sekarang, kan, makanan seperti ini kurang diperhatikan oleh umat Islam yang mengandung babi, mengandung khamer. Banyak itu, ya. nah, inilah pentingnya. Ada majelis ulama yang memberikan fatwa, ya, di sini majelis ulama harus proaktif. Jangan sampai majelis ulama tertinggal dari perkembangan zaman Jadi ada makanan-makanan baru Itu harus melewati dulu pintu gerbangnya majelis ulama Indonesia ya Atau majelis ulama di mana saja Barulah bisnis tersebut boleh dijalankan Karena di negeri kita mayoritas adalah muslim Kecuali dia mencantumkan makanan itu mengandung babi itu tidak masalah Tapi jika dia tidak mencantumkan apakah makanan ini mengandung babi ataukah mengandung minuman keras ya. Nah ini yang menjadi sebuah persoalan Adapun nitikat dan amal-amal hati maka wajib mengetahuinya menurut goresan-goresan hati Jika tergores sebagainya keraguan mengenai makna-makna ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat maka wajib atasnya untuk mempelajari sesuatu yang menyampaikannya kepada hilangnya keraguan itu. Jika hal itu tidak tergores oleh hatinya, dan dia meninggal sebelum ia mengitikatkannya bahwa kalam Allah yang Maha Suci itu kodim. Dahulu tanpa permulaan, dan dia itu dapat dilihat, dan dia pun, dia bukan tempat bagi barang-barang baru, dan selain itu, dari apa yang tersebut, dalam etikat, maka ia meninggalkan Islam secara ijma'. Tapi goresan-goresan hati yang berkenaan dengan etikat. Sebagian tergores dengan naluri. Dan sebagian tergores dengan pendengaran. Dengan mendengar dari penduduk negeri. Jika ia berada di satu negeri. Yang dalamnya tersiar pembicaraan itu. Dan orang-orang bercakap-cakap dengan bid'ah. Maka sejaknya itu pada awal dewasanya. Dengan mengajarkan kebenaran. Karena seandainya disampaikan kebatalan kebenarannya. niscaya wajib menghilangkannya dari hatinya. Dan barangkali hal itu sulit. Sebagaimana seandainya. Muslim ini pedagang sedangkan di negerinya tersiar muamalah transaksi riba Maka wajib atasnya untuk belajar berhati-hati terhadap riba Ini adalah hak atau kebenaran mengenai ilmu yang menjadi fardu ain. Pengertiannya adalah ilmu mengenai cara mengamalkan kewajiban Maka barang siapa yang telah mengetahui kewajiban dan waktu wajibnya Maka ia telah mengetahui ilmu yang menjadi fardu ain. Apa yang disebutkan oleh ahli sufi dari pemahaman Terhadap goresan-goresan musuh dan langkah malaikat adalah suatu kebenaran juga Tetapi pada orang yang berkecimpung padanya Jika kebiasanya manusia itu tidak terlepas dari dorongan motivasi buruk riak dan dengki Maka wajib baginya untuk mempelajari dari merubuk Hal-hal yang binasakan Dan apa yang dipandang dirinya membutuhkannya Bagaimanakah hal itu tidak wajib atasnya pada Rasulullah telah bersabda Salasun muhlikat Syuhun muta'un wa mutbaun wa ijabul mar'i binafsihi tiga hal yang binasakan yang pertama kikir yang ditaati ini penyakit zaman sekarang kikir banyak sekali orang kikir padahal dia diberikan harta yang banyak tidak mau menolong orang yang kesusahan kikir nih membinasakan sifat kikir ini Ya, Berhati-hati nih yang mendengar kajian ini Jangan berpikir. Akhirnya saya berterus terang Kepada beberapa teman-teman Silahkan yang mau donasi Untuk channel ini mengembangkan Silahkan Ada Donasi di bawah yang saya tulis Yang mau nyumbang laptop bekas Kamera bekas, handphone bekas Drone bekas silakan yang bekas-bekas kita terima. Tidak perlu yang baru. Karena yang bekas sekarang pun masih bagus dan jadi mubazir. Banyak sekarang orang-orang beli handphone pada handphonenya masih bagus. Beli laptop padahal laptopnya masih ada. Dan dia tidak mau memberikan kelebihan itu kepada orang lain karena kikirnya. Cintanya kepada harta itu. Kemudian keinginan atau hawa nafsu ini diikuti. Ini juga membinasakan hawa nafsu. Kemana aja ikut. Kemana maunya lidah? Sate, makan. Habis sate, oh, lidah pengen lagi nih rasa Padang, pergi rasa Serang Padang. Padahal perut udah kenyang, tapi lidah nih nyari terus. Oh, ini enak nih minum minuman ini. Nih. Ya jus ini minum orang perut dah kenyang, habis itu makan lagi belum lama, terus akhirnya kegemukan lama kelamaan jadi biasa jadi penyakit. Maka kita lihat seruling, sur seruling itu dalamnya kosong, maka dia keluar bunyi. Ya indah bunyinya. Kalau orang perutnya penuh seperti seruling Berusik dalamnya gak ada suaranya nggak indah Itulah hidup Kalau kita kosong perut kita Indah yang kita lihat Hidup ini jadi indah ya. Jauh dari penyakit Dan, dan yang ketiga adalah kekaguman seseorang terhadap dirinya Ijabul mar'i binafsihi Orang kagum dengan dirinya. Oh saya ini menguasai keahlian ini di Indonesia paling cuma tiga orang, empat orang saja yang menguasai ini. Nah itu udah muncul tuh. Ya, hijab ya, bangga dengan kagum dengan dirinya sendiri. Oh, ini di di dunia nih cuma empat orang misalnya. Yang punya mobil ini, ya, yaudah mulai itu ya. Hal-hal seperti inilah yang akan menghancurkan Seseorang Oh ini pak, perusahaan kami hanya Tujuh di dunia ini, yang memproduksi ini ya, Itu juga sama tuh Maksudnya apa menyebutkan seperti itu apa selamanya perusahaan itu tujuh saja yang bisa produksi ini jika Allah berkehendak sebentar saja ya dulu tahun 2015 ribu lima ya, ada orang soleh yang bicara begini. Itu harga minyak. Ya, ini sih sebenarnya bukan urusan dari tingkat wali gitu. Waktu itu harga minyak tinggi sekali. Terus orang soleh ini bilang, tunggu. Nanti harga minyak itu akan turun. Dan ternyata benar. Harga minyak terus turun, turun, turun, turun, turun. Harga minyak di minyak. Itu sebabnya negeri-negeri Arab itu yang dulu kaya minyak. Sekarang dia mulai udah mulai ngutang. Ya, sudah mulai ngutang. Dan cara merekrut orang-orang masuk ke negerinya dengan pariwisata sekarang di dunia Arab. itu Ya. Yeah sedih itu ngeliat Arab itu sedih maka beberapa waktu yang lalu ada festival di apa di negeri Arab itu yang menghebohkan dunia ya padahal kalau dilihat dalam video itu itu hanya konser biasa aja konser ya seperti ada kembang api dan lain-lain itu tetapi bagi sebagian orang itu hal yang sama sekali baru belum pernah ada di, di Arab bahkan kalau anda pergi ke Dubai itu di pantai Dubai itu ada orang pakai bikini sudah Ada mirip-mirip seperti Bali gitu ya, walaupun agak masih tertutup, tapi kelihatan ininya di postingan-postingan di YouTube tuh terlihat ya. Maka benar, dia Rasulullah, "Tidaklah akan terjadi kiamat kecuali Arab itu kan kembali kepada jahiliyah, ya?" Kelihatan siapa? Ya, karena memang sudah hilang ininya. Cahayanya sudah hilang dari Arab Itulah karena Memang Allah pergilirkan waktu Sehingga kata Mbah Maimun Sebelum dia wafat Ketika menjelaskan uh, tafsir Syih Ramadan al-Buti Muhammadur Rasulullah Wal-lazina ma'ahu ashidda wal-kufaruhama'u bainahum tarahu murka'an sujadat Yabtaguna minfadlillahi simahu fi wujuhim min asharisim Zalika ma'asaluhum fi tawrat wa Sampai akhir-akhir Nah Beliau menjelaskan Ya Syair Ramadan al Yang disampaikan oleh Mbah Maimun itu Allah Yarham Mbah Maimun Seorang Waliullah Muhammadur Rasulullah Ini adalah Masa umat Islam Pertama Muhammad Rasulullah Kenabian yang pertama, okay. walazina ma'ahu, walazina ma'ahu, berarti khulafaro shidin yang bersama dia, oshidah walal kufar, keras pada orang-orang kufar, inilah bani Umayyah, yang ketiga, ketiga, Umayyah keras sama orang-orang, ruhama ubahinahum, keempat adalah bani ambulisia, ruhama. Orang-orang bani Abyssia ruhama ubainau. Ya. Dia ada udah empat periode, kenabian. ya yang kedua khulafaur Rashidin, baru kemudian bani Umayyah, bani Abyssia. Tarohum rukaan Sujadah Ya bertaku namun fatdillah nah ini adalah masa yang kelima ini Kata syiar Ramadan sebagai yang dikutip oleh Mbah Maimun masanya para cendikiawan, maksud Imam Ghazali ini yang kelima nih ya masuk di situ ya para Sendikiawan muslim Para filosof muslim ya, Para ilmuwan-ilmuwan muslim Kemudian Simahum fi wujuhihim Min asyari sujud ya, Simahum fi wujuhim Nampak dari wajah mereka itu Bekas-bekas sujud Bekas-bekas sujud Ya kata Bah Maimun itu Adalah orang-orang Turki Orang-orang Turki itu paling senang membangun masjid Simahum fi wujuhim Min asari sujud Ya Jadi Kalau kita mendengar Penjelasan ini Ya Penjelasan yang Tafsir yang luar biasa dari Dari Syekh Ramadan al Simahum fi wujuhimi asal Zalika masalahum fi tawrat Masalahum fi lindir Kazar in Akhraja Nah itu Kemudian Di ujungnya itu kazarin in Dia itu seperti benih Benih-benih Nah mana banyak benih di muka bumi ini Negeri yang paling banyak benih Bibit benih Ternyata yang paling banyak benih itu subur adalah di Kawasan Asia Tenggara Indonesia Malaysia, Brunei Thailand Ya Filipina Itu Yang mayoritas muslim Jadi dikatakan oleh Sheikh Ramadhan Abuti, ya Masing-masing sudah memperoleh Saatnya, waktunya Kejayaannya masing-masing bangsa itu Nah Manakah yang Belum ternyata di negeri yang banyak benih yang tadi itu Nusantara Itu yang dikatakan Syekh Ramadhan Buti Sebagian disampaikan oleh Mbah Maimun bahwa kebangkitan di akhir zaman nanti itu dari Indonesia Ya Kemudian kita akan lanjutkan lagi Seseorang manusia tidak terlepas daripadanya dan juga dari seluruh apa yang kami tutupkan Dari keadaan kena hati yang tercela seperti sombong, ujuk dan lain-lainnya Yang begitu tiga hal ini Menghilangkannya adalah ain Dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batas-batasnya Sebab-sebabnya dan tanda-tandanya Dan pengobatannya Karena orang yang tidak mengetahui keburukan maka ia akan terperosok padanya Sedangkan pengobatan itu adalah menghadapi sebab dengan kebalikannya dan bagaimanakah mungkin pengobatan itu tanpa mengetahui sebab dan akibatnya. Yang paling banyak kami sebutkan pada rubuk muhlikan yang binasakan adalah dari fardu air. Sedangkan seluruh orang telah meninggalkannya karena sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna. Termasuk sesuatu yang segera disampaikan kepada seorang Jika dia belum pindah dari agama kepada agama lain adalah iman kepada surga dan neraka. Dikumpulkan dan dibangkitkan setelah mati sehingga ia beriman kepadanya dan, memberi, dan membenarkannya. Itu adalah termasuk kesempurnaan dua kalimat syahadat Setelah orang itu membenarkan keadaan Muhammad Rasulullah SAW Sebagai Rasul sebaiknya segera memahami kerisalahan yang mana beliau adalah penyampainya Yaitu bahwasanya orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka ia mendapat surga dan yang menerahkainya Maka dia mendapatkan azab di akhirat di neraka Jika kamu telah memperhatikan Keberang suran-bang ini maka kamu menjadi mengetahui bahwa mazhab yang benar ini adalah ini Dan kamu menjadi yakin bahwa setiap hamba orang dengan berlaku keadaannya pada siang dan malam Harinya adalah tidak terlepas dari kenyataan-kenyataan mengenai peribadatan dan pergaulannya dari kewajiban-kewajiban baru atasnya Maka wajiblah ia bertanya mengenai seluruh hal yang ter jarang terjadi atasnya Dan wajib baginya untuk segera mempelajari sesuatu yang biasanya akan terjadi dalam waktu yang dekat Apabila telah jelas bahasanya beliau Rasulullah SAW hanya menghendaki Kepada ilmu yang dimakrifat Dimanfaatkan dengan alif lam dalam sabdanya Tolabula ilmi faridatun ala kulli muslimin menurut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim Maka ilmu amal yang terkenal termasuk wajib atasnya kaum muslimin Bukan lainnya Maka jelaslah segi keberangsuran Dan waktu dan wajibnya Jadi kita belajar Itu berangsur-angsur Jangan sekaligus belajar bertahap, diawali dari syahadat dulu. Ya, setelah syahadat, baru kemudian sholat, baru kemudian zakat, puasa, haji. Ya, nah, baru yang lain-lainnya. Kemudian penjelasan tentang ilmu yang fardu kifayah. Ketahuilah bahwa fardu tidak berbeda dengan selainnya kecuali dengan menyebutkan bagian-bagian ilmu Sedangkan ilmu-ilmu dengan dinisbatkan kepada fardu yang kita hadapi adalah terbagi kepada syarat dan bukan syarat Saya maksudkan dengan syarat adalah sesuatu yang diambil dari para nabi Dan akal tidak menunjukkan kepadanya seperti berhitung, tidak pula percobaan seperti kedokteran dan tidak pula pendengaran seperti bahasa sedangkan ilmu yang bukan syarat itu terbagi kepada sesuatu yang terpuji, sesuatu yang tercela, dan sesuatu yang boleh atau mubah. Jadi ada ilmu yang di luar ilmu syarat, di luar ilmu agama, ya dikatakan Imam Ghazali ini ada tiga: terpuji, tercela, dan boleh. Nah Ini hati-hati nih. Ilmu yang adalah satu yang berkaitan dengan kemaslahatan urusan dunia seperti kedokteran, berhitung ini penting. Jadi Islam sudah mengajarkan pentingnya kedokteran, berhitung. Bayangkan, karena dengan ilmu kedokteran maka orang yang sakit bisa diambil tindakan. Ya, nah, ini luar biasa. Kemudian berhitung. Ternyata ilmu hitung inilah yang membawa orang itu ke bulan Dasar-dasar hitungan semua itu. Masuk dipakai untuk perdagangan gitu. Hitung warisan, wasiat ya. Ilmu itu terbagi kepada sesuatu yang fardu kefaat dan sesuatu yang fadilah utama namun tidak fardhu. Adapun perdikipaya adalah setiap ilmu yang tidak dapat Tidak dibutuhkan dalam menegakkan urusan dunia Seperti kedokteran Karena kedokteran itu suatu kepastian Dalam kebutuhan dalam menjaga kekalnya tubuh Dan seperti berhitung Karena itu pasti dibutuhkan dalam pergaulan bagi wasiat, warisan, dan lain-lain Inilah ilmu yang seandainya Satu negeri tidak ada orang yang menegakkannya Maka pada negeri itu berdosa Jadi perdikipaya Memgazali ini sudah jauh nih, Bukan lagi bicara masalah ngurus jenazah bukan, tapi sudah bicara tentang satu negeri tidak ada dokter tidak ada orang pandai berhitung maka negeri begitu semuanya berdosa. Ya. Maka wajib kita mempelajari ilmu kedokteran karena bermanfaat bagi kemaslahatan tubuh, berhitung untuk keperluan waris. Wasiat, ya perdagangan. Dan apabila seseorang menegakkannya maka cukuplah dan gugurlah fardi itu dari orang-orang lain. Maka tidak heran terhadap perkataan kami bahwa kedokteran dan ilmu hitung termasuk fardi kebaya. Sesungguhnya pokok-pokok perindustrian juga termasuk fardi kebaya seperti pertanian, perajutan dan politik bahkan perbekaman dan penjahitan karena saya negeri itu kosong dari tukang bekam. Maka kebinasaan segera melanda mereka Dan mereka berdosa karena biarkan diri mereka Untuk hancur karena penyakit Karena zat yang menurunkan penyakit adalah menurunkan obatnya juga Menunjukkan pemakaiannya Dan menyediakan sebab-sebab untuk perolehnya Maka tidak boleh membiarkan kehancuran karena melalaikannya Luar biasa bahasanya Ilmu kedokteran itu penting Harus di satu negeri Tapi tidak cukup hanya itu juga harus ada tentang pertanian, industri, perajutan, mental benang untuk jadi baju, politik, bekam, jahit. Ya, nah, ini penting sekali. Juga dalam uh, bekam itu dianjurkan laki-laki sebulan itu dua kali, perempuan dua bulan sekali. Nah, kami ini banyak manfaatnya Khususnya untuk mencegah penyakit stroke Adapun yang dipandang keutamaan Bukan fardu Maka mendalami mengenai detail-detail hitungan Hakikat-dekat dan lain sebagainya Termasuk sesuatu yang tidak dapat dibutuhkan Tetapi memberi faedah menambah kemampuan yang dibutuhkan Adapun ilmu yang tercela ada ilmu sihir Mantra-mantra membalik pandangan mata Dan menutup hakikat suatu. Adapun ilmu yang mubah Nah ini baginya hebat nih, terpuji, tercela, bo boleh belajar, mubah itu apa ilmu syair, puisi yang tidak uh, vulgar, porno, ya, jadi suatu yang ilmu syair yang sifatnya mengarah kepada pornografi juga zaman dahulu sudah ada, ya. Kemudian sejarah-sejarah berita dan suatu yang sejalan dengan itu Adapun pun syarah itulah yang dimaksud untuk diterangkan Ilmu-ilmu itu seluruhnya terpuji Ilmu itu mempunyai pokok-pokok cabang-cabang pendahuluan dan penyempurna-penyempurna Ada empat macam Yang pertama usul yaitu pokok Yaitu ada empat Kitabullah, sunnah rasul, ijma' Umat dan asar sahabat Ijma' itu pokok dari segi bahwa itu menunjukkan atas sunnah ijma adalah pokok dalam tingkatan ketiga demikian juga asar maka itu juga menunjukkan menunjuk atas sunnah karena para sahabat itu menyaksikan wahyu dan penurunannya dan mereka dengan karinah-karinah keadaan dapat mengetahui apa yang gaib oleh selain mereka dan barangkali kalimat-kalimat tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang diketahui karena karena maka dengan segi ini para ulama berpendapat untuk mengikuti mereka dan menggangi asar mereka demikian itu dengan syarat yang khusus atas segi yang khusus bagi orang berpendapat demikian itu dan tidak layak untuk menjelaskan dalam bagian ini. Yang kedua adalah furu cabang. Jil syarah itu ada yang usul, pokok dan yang cabang. Tadi yang pokok itu empat. Kita sunnah, ya, ijma dan asar sahabat. Ya, kalau sekarang itu namanya kias ya. yaitu sesuatu yang dipahami dari pokok-pokok ini bukan dengan kepastian lafal-lafalnya tapi dengan pengertian-pengertian di akal. Oleh sebab itu meluaslah pemahaman itu sehingga dari lafal itu dipahami oleh apa yang dilafalkan oleh lafal lainnya Sebagaimana dipahami itu sabda Rasulullah la yaqdil qadi wa huwa Hakim itu tidak menghukumi dimana dia dalam keadaan marah. Ia tidak menghukumi jika menahan air kencing, lapar, atau merasa sakit. Ya, jadi hakim tidak boleh ketika tidak memutus satu perkara, dia dalam kondisi menahan kencing, menahan lapar, atau merasa sakit. Luar biasa dalam. Ini berarti ini terbagi dua macam yaitu berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan itu termasuk dalam kita-kita fikih dan yang bertanggung jawab adalah para fuqaha. Mereka adalah ulama dunia. Sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan akhirat yaitu ilmu mengenai keadaan hati dan akhlaknya yang terpuji dan tercela. Ya? sesuatu yang diridai sisi Allah dan sesuatu yang dibenci oleh Allah sebenarnya Dan inilah yang dibuat di bagian akhir dari kitab ini yaitu Ihya Ulumuddin. Daripadanya ilmu memancar di hati ke anggota-anggota tubuh dalam ibadat dan peributan kebiasaan. Itulah yang dibuat di bagian pertama dari kitab ini. Kemudian mukaddimat, pendahuluan pendahuluan yaitu ilmu yang berlaku sebagai alat seperti ilmu bahasa, tata bahasa karena keduanya merupakan alat bagi ilmu Kitabullah. Ya. Okay, sebelum mempelajari Quran kita belajar bahasa dulu Nahu sorob Supaya kita ketika membaca Al-Quran itu mengerti tentang bahasa Arab Nah sekarang orang tidak belajar Nahu sorob Langsung buka Al-Quran Padahal tata bahasanya itu termasuk kata Imam Ghazali Mukaddimah pendahuluan ya Alat Karena kata beliau apa keduanya itu merupakan alat bagi ilmu kitabullah dan sunnah Bahasa dan tata bahasa itu bukanlah termasuk ke dalam ilmu-ilmu syariat, syariat itu sendiri Tetapi mendalami keduanya disebabkan syarat Karena syariat ini datang dengan bahasa Arab Dan setiap syariat tidak jelas kecuali dengan bahasa Maka menjadilah bahasa itu sebagai alat Termasuk alat adalah ilmu menulis had Hanya saja ini tidak pasti Karena Rasulullah itu umi tidak bisa menulis dan membaca tulisan Seandainya terbayang kemerdekaan hafalan terhadap seluruh apa yang didengar maka tidak diperlukan tulisan Tapi kebiasaan hal ini pasti lemah Nah itu pentingnya kita menulis kata Imam Ghazali Karena hafalan manusia kadang-kadang lemah Seandainya terbayang kemerdekaan hafal Kemudian keempat penyempurna-penyempurna yaitu mengenai ilmu Al-Quran Terbagi kepada suatu yang berkaitan dengan lafal seperti belajar kiroat makhraj dan suatu yang berkaitan dengan makna seperti tafsir Karena pesanannya juga karena nakli, karena bahasa semata tidak dapat berdiri sendiri Dan kepada suatu yang berkaitan dengan hukum-hukunya seperti mengenai nasih dan mansuh Am dan khas, nas dan zahir dan cara mempergunakan sebagian dengan sebagian yang lain Itulah ilmu yang disebut usul fikih dan juga menggarap sunnah Adapun pun dalam asaran hadis maka ilmu mengenai rijal Periwet hadis, nama dan nasab keturunan mereka, nama sahabat dan sifat-sifat mereka Mengetahui keadaan rawi dan keadaan mereka untuk membedakan yang lemah Dari yang kuat dan mengetahui umur mereka untuk membedakan mursal dari dan Demikian juga satu yang berkaitan dengannya, itu termasuk penyempurna-penyempurna Ilmu-ilmu inilah ilmu-ilmu syariah, seluruhnya itu adalah terpuji bahkan seluruhnya termasuk fardu kifayah jika kamu bertanya mengapakah engkau bukan fikih pada ilmu dunia dan engkau masukkan fukuh ke dalam ulama dunia Maka jawabku adalah ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Adam dari tanah Dan dia mengeluarkan keturunannya dari inti sari dari tanah dan dari air yang mancar itu mani Dia mengeluarkan mereka dari tulang punggung ke rahim dan dari rahim ke dunia Kemudian ke kubur ke penampilan seluruh amal kemudian ke surga dan neraka Ini permulaan mereka ini kesudahan mereka dan ini tempat tinggal mereka dia jadikan dunia sebagai bekal untuk akhirat agar yang memperoleh apa yang baik untuk berbekal. Seandainya mereka memperolehnya dengan adil nih saya tidak ada persengketaan, persengketaan dan para pembukaha akan menganggur. Tetapi mereka memperolehnya dengan syahwat, maka daripadanya muncullah persengketaan-persengketaan. Lalu dirasakan kebutuhan kepada sultan yang memimpin mereka dan sultan itu membutuhkan kepada undang-undang yang memimpin mereka. Fakih adalah orang yang pandai mengenai politik dan jalanmu menengahi antara manusia apabila berselisih karena hukum syahwat itu sebabnya ketemu Ghazali ilmu-ilmu ini termasuk dalam ilmu dunia ilmu fikih ini sebabnya karena manusia berselisih pendapat dan perselisih pendapat itu terjadi di dunia ya maka fakih adalah guru dan penunjuk sultan ke jalan pemimpin dan memberi pedoman manusia agar urusan mereka teratur karena istiqomah mereka di dunia demi umurku hal itu berkaitan juga dengan agama tapi tidak sendiri namun dengan perantaran dunia karena dunia adalah ladang akhirat. Nah, jadi maksud Unggah ini bukan berarti ilmu fikih itu bukan ilmu akhirat, ya dia juga berkait tapi tidak dia tidak bisa sendirian karena ada perantaraan dunia. Ya, karena dunia adalah ledang akhirat dan agama tidak sempurna kecuali dengan dunia Wah, Ini cerdas kajian Milik dunia dan agama adalah dua anak kembar Agama adalah asal dan sultan adalah penjaga Sesuatu yang tidak mempunyai asal maka sesuatu itu roboh Dan sesuatu yang tidak berjaga maka sesuatu itu sia-sia Milik dan pedoman itu tidak sempurna kecuali dengan sultan Jalan memberi pedoman di bidang pemerintahan adalah dengan fikih dan sebagaimana memimpin manusia dengan kesultanan pemerintahan pada pertamanya tidak termasuk ilmu agama namun itu adalah penolong kepada suatu yang mana agama tidak sempurna kecuali dengannya jadi pemerintahan tuh itu ilmu dunia kata jadi ya bukan ilmu agama tidak termasuk ilmu agama tetapi agama itu tidak akan sempurna kecuali dengan yang tadi itu ilmu fikih itu kade seperti eh, diumpamakan Imam Ghazali itu seperti ya dua anak kembar ya, kembar enggak terpisahkan demikian juga mengetahui jalan politik maka diketahui bahwa haji itu tidak sempurna kecuali dengan pengawal yang menjaga dari bangsa Arab di jalan tapi haji itu adalah satu sesuatu sedangkan menempuh jalan ada satu yang kedua yang lain melaksanakan penjagaan yang mana yang haji itu itu tidak sempurna kecuali dengannya maka itulah satu yang ketiga mengetahui jalan penjagaan tipu daya dan undang-undangnya adalah suatu yang keempat hasil bagian fikih adalah mengetahui jalan, jalan politik dan penjagaan nah jadi haji itu tidak lepas dari penjagaan juga politik makanya jemaah haji banyak dirampok kenapa karena jemaah haji pergi haji membawa uang yang banyak dan itu pasti bekal karena perginya bukan satu hari dua hari. Nah disitulah perlu penjagaan sultan. Ya, maka muncullah tadi jalan politik. Ya itu penting. Ya sebenarnya di dua awal-awal dikatakan Umum Ghazali. empat hal yang pokok itu dipelajari setelah ilmu tentang sandang, eh, pangan. Sandang, papan, yang keempat politik. Karena politik ini berkaitan dengan hajar hidup orang banyak. لا يفتن ناس إلا ثلاثة أمير أو ممّر أو Tidaklah manusia memberi fatwa kecuali tiga: Amir, yaitu orang berintah; Makmur, orang yang diperintah; dan mutakallaf, yaitu orang yang diberi tugas. Amir adalah imam dan mereka adalah para pemberi fatwa Makmur adalah pengganti atau wakilnya Sedangkan mutakalif adalah yang selain keduanya kedua itu Yaitu orang mengikuti perintah itu tanpa membutuhkan Para sahabat menjaga dari berfatwa Sehingga masing-masing seorang dari mereka mengalihkan kepada temannya Sedangkan mereka tidak menjaga apabila mereka ditanya tentang ilmu Al-Quran dan jalan akhirat Dan dalam sebagian riwayat ganti mutakalif adalah orang yang riak Sungguhnya orang yang ikut-ikutan memberi fatwa pada padahal ia tidak tunjuk untuk keperluan itu maka ia tidak bermaksud dengannya itu kecuali mencari pangkat dan harta hati-hati jangan berani memberi fatwa anda tidak punya tidak punya eh, apa tugas untuk tugas oleh negara ya diberi tugas untuk memberi fatwa tapi memberi fatwa hati-hati Misalnya fatwa e, ulama tentang penetapan awal tahun, e, maksudnya awal Ramadan, itu kan fatwanya ulama, ya, berkumpul para ulama itu dalam satu kelompok yang dipimpin oleh Amir pemerintah. Dan orang makmur orang diperintah Dan mutakallaf Orang diberi tugas yaitu para ulama Orang yang paham tentang Penetapan awal Ramadhan Nah orang di luar itu Jika dia memberi fatwa Maka mereka itu Tidak ada maksud lain Kecuali, kecuali hanya mencari pangkat dan harta ya, Cari dunia Na'udzubillah mencari jika kamu berkata ini jika benar bagi mengenai hukum perukaan hat-hat pinjam minjam dan memutuskan persengketaan persengketaan maka tidak benar hal itu termasuk dalam apa yang terkandung oleh rubuh ibadah dan puasa dan salat dan tidak dalam apa yang terkandung dalam rubuh ada kebiasaan dari muamarat dan, dan keterangan hal, dari ketangan halal dan haram. Ketahuilah bahwa sedekat-dekat apa yang dibicarakan oleh fakih dari amal-amal akhirat ada tiga: Islam, zakat dan halal dan haram. Jika kamu renungkan puncak penalar fakih padanya. Maka kamu mengetahui bahasanya ia tidak melampaui batas-batas dunia ke akhirat. Apabila kamu mengetahui hal ini dalam tiga hal itu, maka mengenai lainnya lebih jelas. Adapun Islam, maka faqih akan berbicara mengenai apa yang sah, tabanan daripadanya, dan mengenai apa yang rusak, dan mengenai syarat-syaratnya. Dan faqih itu tidak menoleh padanya kecuali kepada lidah, adapun hati, maka itu keluar di wilayah fakih karena Rasulullah SAW pelik pedang dan kuasaan daripadanya. Sekiranya beliau bersabda, "Hala an anqalbi, mengapakah tidak kamu keluarkan dari hatinya?" Karena wilayah hati itu di luar dari wilayah hukum ya Kita tidak boleh menghukum orang karena Dalam hatinya Karena yang tahu hati itu hanya Allah Sehingga ada cerita kan di zaman Rasulullah Usama bin Zaid Di satu perang ya Dia cerita ke Rasulullah Ya Rasulullah tadi waktu lagi perang itu Saya membunuh orang yang mengucap syahadat Rasulullah nanya Apa kamu bunuh orang itu? Iya saya bunuh ya Rasulullah Kenapa kamu bunuh? karena saya melihat dia hanya berpura-pura saja supaya terhindar dari e, dibunuh maka Rasulullah bertanya kepada Usama halasakafta an kalbi mengapakah tidak kamu keluarkan dari hatinya nah, mengapa mengapa tidak tidak dibongkar aja hatinya tuh Utsama biar kelihatan Ya. Jadi kita tidak bisa menghukum orang itu karena di wilayah hati itu kepada orang yang bunuh orang yang mengucapkan kata-kata Islam dengan alasan bahwa orang tersebut menggunakan kata-kata itu karena takut dengan pedang. Bahkan fakih itu menghukumi hanya Islam di bawah naungan pedang. Dalam pada itu yang mengetahui bahwa pedang itu tidak menyingkap niatnya dan tidak dapat menolak tutup kebohongan, kebodohan, kebingungan. Tapi kata-kata itu berisyarat kepada pemilik pedang. Sungnya pedang itu menjulur ke tengkuknya dan tangan menjulur ke hartanya. Kata-kata ini dengan lidah memalir ke tengkuk dan hartanya, selamat tengkuk dan harta itu miliknya. Ya. Itulah di dunia. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Umirtu an nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa qaluha faqad al minni dima'ahum wa amwalahum." Saya disuruh untuk merangi manusia sehingga mereka mengucapkan, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Jika mereka mengucapkannya, maka mereka terjaga dari saya akan darah dan harta mereka. Ucapan itu tidak ada Tuhan menikah Allah berpengaruh terhadap darah dan harta. Adapun di akhir, maka harta benda tidak berguna, namun cahaya hati rahasia negeri ikhlasnya. Hal itu tidak termasuk lapangan fikih. Jika seorang fakir menyelam, terhadapnya, maka ia... Sebagaimana kalau ia menyelami terhadap ilmu kalam dan kedokteran Dan ia keluar di lapangannya Adapun sholat Maka fakih berfatwa dengan sah Apabila seorang melakukan dengan bentuk amal-amal secara syarat-syaratnya Yang lahir maupun meskipun dia lalai dalam seluruh sholatnya Sejak awal sampai akhir Karena ia disibukkan dengan pikiran Tentang perhitungan muamalah di pasar Kecuali ketika takbir atau ihram Sholat ini di akhirat tidak berguna nah Jadi ada orang sholat Sholatnya sia-sia karena begitu dia takbir, dia pikirannya terbawa bisnisnya, ya usahanya Tetapi fakih berfatwa dengan sah bahwa apa yang dilakukan itu adalah hasil mengikuti perintah Dan dengannya terputuslah pembunuhan dan takzir dari orang tersebut Nah itu yang tadi dikaitkan dengan orang yang berpura-pura masuk Islam tadi ya ada pun khusyuk dan hadirnya hati Yang menjadi amal akhirat dan dengannya bermanfaatlah Amal yang lahir Maka ia tidak dihadapi oleh pakih Dan seandainya ia menghadapinya maka ia keluar dari lapangannya nah, Jadi Tentang khusyuk itu Tidak masuk dalam hukum Yang harus diponis Misalnya oh kamu tidak khusyuk Soratnya, oh itu tahu dari mana ya. Karena orang hanya melihat Jauhir luar saja, dia tidak boleh hukum sampai ke dalam-dalamnya. Adapun zakat, maka fakih memandang kepada apa yang dapat diputuskan oleh tuntutan sultan sehingga apabila ia orang yang berkewajiban zakat mencegah untuk menunaikannya, maka sultan menguning dengan paksa dan hukum sultan itu melepaskan tangguhannya. Nah, ini zakat tuh bahasanya hos, hos tuh ambillah, memang zakat tuh diambil, agak dipaksa gitu orang. Dikaitkan bahwa Abu Yusuf seorang hakim memberikan hartanya kepada istrinya di akhir tahun Dan dia minta diberi harta istrinya pada akhir tahun berikutnya Untuk menggugurkan zakat Lalu hal itu dikaitkan kepada Abu Hanifah rahimahullah. Ia Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu dari fakihnya Dan ia benar karena sungguhnya itu dari fikirnya Tapi moderatnya di akhirat lalu besar daripada apa Setiap tindak kejahatan seperti ini ada ilmu yang memoderatkan adapun hal dan haram maka warak menjauhi dari yang haram Maka itu termasuklah agama Tapi warak itu ada empat tingkatan yang pertama warok yang disyaratkan dalam keadaan keadilan saksi tentu yang dengan peninggalkannya Maka seorang manusia keluar dari ahli yaitu syahadah Wal qadoya wal wilayah Hak untuk menjadi saksi, hakim dan wali Yaitu yang haram dan yang jelas Warok yang kedua adalah orang salih Yaitu menjaga diri dari subhat-subhat Yang padanya menerima kemungkinan-kemungkinan Beliau bersabda Da'ma yuri buka Ilamalah yuri buka tinggalkan saat yang meragukan bagimu dan saat yang tidak meragukanmu. Al ismu hazazul kulub dosa itulah penyakit hati kata rasul. Yang ketiga waraq orang yang bertakwa meninggalkan yang halal semata-mata khawatir menyampaikan kepada yang haram. La rajulu Minal rojulu minal mutakin hatayada amala bak sabihi Makau fatan bihi Seorang itu termasuk golongan yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa karena takut terhadap sesuatu yang membahayakan. Demikian itu seperti warok dan membicarakan keadaan manusia karena takut terlanjur untuk mengumpat. Ini warok bicara ke manusia, ngomongin orang takut nanti jadi mengumpat. Dan warok dari memakan sesuatu yang diinginkan karena takut luar ketangkasan dan kesombongan disampaikannya. Eh? Yang menyampaikan kepada melakukan hal yang terlarang, makanya halal, tapi karena di tempat yang mewah, makanya diposting, jadi timbul sombong. Nah, itu hati-hati juga, itu orang-orang bertakwa itu, ya, enggak dilarang makan tempat-tempat yang mewah, tapi kalau diposting, disebarkan di medsos, nah, takutnya jadi timbul kesombongan, ya, sombong jadi dosa. Gitu yaitu orang orang yang jujur itu sidikin ya itu berpaling dari sesuatu yang selain Allah karena takut berpaling saat umurnya kepada sesuatu yang tidak berfaedah karena untuk menambah dekat ke sisi Allah meskipun dia mengetahui dan yakin bahwa itu tidak menyampaikan kepada yang haram ini orang sidik dia nggak nggak nggak bukan tidak ngambil apa yang di dunia diambil tapi dia tidak mau ketika dia mengambil itu Dia lupa dari Allah Azzawajalla Nurul sidikin Seluruh derajat ini keluar dari pandangan fakih Kecuali tingkatan pertama itu warok, saksi dan hakim Dan yang merusakkan keadilan Sedangkan melakukan hal tersebut Tidak menyediakan dosa di akhirat Rasulullah bersabda minta Mintalah kepada Istafti kolbak Wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka minta fatwa kepada hatimu meskipun mereka orang-orang telah beri fatwa kepadamu meskipun mereka telah beri kepadamu meskipun mereka telah beri fatwa kepadamu fatwa kepada hati kadang-kadang hati kita itu dengan ketajamannya bisa memberikan oh ini Oh begini, oh begini Seorang fakih tidak dalam bicarakan mengenai penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara mengamalkannya. Namun yang ia bicarakan hanya mengenai apa yang mencacatkan keadilan saja. Jika demikian maka seluruh pandangan fakih itu berkaitan dengan dunia dan dengan dunia itu baiknya jangan dan dengan dunia itu baiknya jalan akhirat. Jika ia membicarakan mengenai suatu dari sifat-sifat hati dan hukum-hukum akhirat, maka itu masuk ke dalam pembicaraan yang kekanak kanakan sebagaimana kadang-kadang masuk ke dalam pembicaraannya begitu dari ilmu kedokteran ilmu hitung perbintangan dan ilmu kalam. Sebagian hikmah itu masuk ke dalam ilmu nahu dan syair. Sufyan Sari Imam dalam ilmu zahir berkata, sungguhnya menuntut ini tidak masuk bekar akhirat. Bagaimanakah? Karena mereka sepakat bahwasanya kemuliaan dalam ilmu adalah pengamalannya. Maka bagaimanakah ia menduga bahwasanya ia mengetahui zihar Suami menyerapkan istri dengan punggung ibunya sendiri Lian sumpah dengan untuk istri karena berbuat serong Salam atau pesan barang Ijarah sewa menyewa dan sarap, Tukar menukar uang tunai Barang siapa yang belajar hal itu Untuk mendekatkan kepada Allah Maka dia dianggap sebagai orang gila Amal itu hanyalah dengan hati dan anggota-anggota badan Dalam ketaatan Sedangkan kemuliaan itu adalah pengamalan-pengamalan Jika kamu bertanya mengapa kamu samakan antara ilmu fikir dan ilmu kedokteran Karena ilmu kedokteran juga berkaitan dengan dunia Maka sehatnya badan itu juga berkaitan dengan baiknya agama Penyaman ini berawal dengan kaum muslimin. Ketahuilah bahwa penyaman itu tidak pasti bahwa bahkan antara keduanya adalah terdapat perbedaan mana fikir itu lebih mulia daripada daripadanya dalam tiga segi Fikir itu yang pertama ilmu syarak Karena diambil dari nabi Beda dengan ilmu kedokteran Kedokteran bukan termasuk ilmu syarak yang kedua ilmu fikih tidak dapat tidak dibutuhkan oleh seorang dari penempu jalan akhirat sama sekali baik oleh orang yang sehat maupun yang sakit sedangkan ilmu kedokteran maka hanya dibutuhkan oleh orang yang sakit dan mereka itu sedikit bahwasanya ilmu fikih itu berdampingan yang ketiga berdampingan ilmu jalan akhirat karena ilmu fikih itu melihat amal-amal anggota badan sedangkan sumber tempat timbulnya amal anggota badan adalah amal sifat-sifat hati Amal-amal yang terpuji adalah yang keluar dari ahlak yang terpuji dan menyelamatkan di akhirat Sedangkan tercela adalah yang keluar dari yang tercela Dan tidak samar hubungan anggota-anggota badan dengan hati Adapun kesehatan dan sakit Maka tempat timbulnya adalah kecernihan dalam pencampuran Dan itu termasuk dalam sifat-sifat badan bukan sifat-sifat hati Kapanpun ilmu fikir dibandingkan dengan ilmu kedokteran Maka tampaklah kemuliaan ilmu fikir itu Dan jika ilmu fikir dibandingkan dengan ilmu jalan akhirat Maka nyatalah kemuliaan ilmu jalan akhirat Jawa berkata Rincilah kepadaku ilmu jalan akhirat Dengan rincian yang dapat menunjukkan penafsirannya Meskipun tidak mungkin untuk menentaskan rinciannya Ketahuilah bahwa ilmu jalan akhirat itu terbagi menjadi dua bagian Yaitu muka syafah dan muamalah Insyaallah kita akan bahas ini di kesempatan yang berikutnya Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Waktu untuk mengkaji, mempelajari kitab Iyha Al-Muddin ini Al-haqim rabbik fala takununtari -takun -takun. assalamu alaikum wabarakatuh